Tuh sudah putu penting aja Iya jangan sampai Ta Ta sampai Tak aja. Ya, jalankan petak aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallahi wa bihamdih. La hawla wa doanya? Allah berkenar menghadirkan murid Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga karena tidak mau sholat Jumat akhirnya dikutuk menjadi kerah itu tepatnya di Petilasan Desa Kalijaga di Jawa Barat di Cirebon sana استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله وبحمده وتبارك الله تبارك الله وكفى بالله شهدا وشهيدا نور الله صلى الله عليه وسلم وطن الله تقى الله وطن الله تقى Wan靖。Assalamualaikum. Sampai jawab Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. malam hmm. Ini mau tanya Ya apa Benar Sampai dulu itu Waktu Sholat Jum'at Tidak melakukan Sholat Jum'at Malah sampai mancing kan? betul, -betul. apa sama malu hmm, apa ini untuk pelajaran saja biar nggak di contoh sama anak cucu kita sampai waktu itu asik mancing ya ikannya banyak Sampai lupa sholat di susul suruh kembali suruh pulang sampai tetap ditahan nggak mau ya hmm, betul itu kata nggak hmm, taat sama guru betul, nggak taat sama guru waktu berdarah waktu itu yang nyuruh seniari joko disuruh datangi Kamu tempat pemancingan ya, jadi, kamu bertahan aja semuanya itu ya. Hmm. sekarang kamu nyesal ya, hmm. nyesal ya. Kan? perbuatan nah, kamu, kamu jadi karena orang yang nggak surat itu seniari joko mengatakan orang yang nggak surat itu sep seperti monyet, hmm, gitu ya. Waktu itu Ada yang jumlah santrinya itu Yang monyet itu ada yang mengatakan 100 Ada yang ngatakan 40 Mereka punya betul bagaimana Berapa itu 40 atau 100 jenepi, Hasilnya berapa yang teman-teman Sekarang itu Okay. Ya. Seratus, ya. ya. ya, ya. yang seratus, ya. nih, itu jam empat sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, kamu sembilan, sembilan, punya sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan, guru, sembilan, guru huh? dia yang mengajar dan mendidik Tetap lagi, sampaikan aja untuk pelengkap ngurangi ngurangi kamu sebagai penyesalan kamu lah apa yang sampaikan aja jangan bantah. Hmm? jangan bantah jangan bantah jangan bantah apa lagi oh, itu harus harus kamu ya terlancur soalnya kamu gitu. nyesal banget ya sampai sekarang kamu nyesal terus itu dengan yang kamu ini? seandainya kamu hidup di dunia apa yang kamu lakukan tapi kepengen taat, kepengen tobat seandainya kamu bisa hidup kembali di dunia itu ketika kamu jadi manusia biasa itu kepengen apa? kepengen taat sama guru kepengen sholat dengan sungguh-sungguh ya sama benar-benar taat sama yang maha kuasa ya karena doanya wali itu kan makbul ya hijabah kenapa itu kenapa? kenapa tuh membantai itu kenapa? kenapa? asik eh? mancing ya, Ikan banyak. Oh, datang. Hmm. datang, datang. Hmm. Kamu senangnya ya. Kamu kepengen apa sekarang? Apa yang kamu inginkan? Kamu apa ingin apa, eh? kamu coba ya, ungkapkan kamu biar ini lega gitu. minta maaf kamu saringan jani sunan karena waktu itu kamu gak taat ya kamu nyesal banget ya saya hmm. hmm. maaf sama sunan yang raksan, sunan yang sunan ya kemudian ya. hmm. <tuk> saya gak berada gimana ini saya lakukan apa ini saya mencoba itu buat baik, orangnya, orang taat, ya. orang baik ya. ya. Berarti, sakur, ya, itu gitu ya. Hmm, tapi kamu yang lain-lain ya. hmm. taat ya. Kamu yang bangkan hmm. hmm. Ini sengaja untuk saya. Bagaimana? nggak sengaja ngutuk saya iya betul lah nggak sengaja sebenarnya terucap gitu ya tapi kadang terucap ya puasannya omong kesalahan sendiri kesalahan sendiri nggak mengutuk sebenarnya tidak nggak mengutuk hanya tidak terlanjur mengucapkan aja nggak ngutuk nah, itu nggak ya ucapkan, nggak, nggak ngutuh, itu, enggak ya. nggak mungkin tuh ya ngutuk iya nggak mungkin kesalahan sendiri itu ya nggak mau karena kesalahan sendiri Ya, saya nggak tahu Kuman nanti saya yang dia ya, Nanti saya serahkan ke Allah. Saya nggak berani Saya serang ya, ya, ya, ya, ya. kan ke kan ini. kali saya. Nanti enggak punya ya. Saya ke Allah. Saya nanti enggak tahu. terserah Allah. Saya serahkan ke Allah. Saya ke Allah. Saya mengutuk. Saya Allah. ya katanya Saya serahkan ke Allah. Saya mengutuk. ke Allah. Saya mengutuk. Saya serahkan ke Allah. Anda bisa melihat beliau di depan sampaian apa yang gak melakukan apa saja. Tuhan bagaipun tenajinya sudah. Tuhan juga pun betul balik-balik. Bisa melihat beliau bayangkan beliau di hadapan sampaian. Sampaian apa yang gak melakukan seandainya beliau ada di depan sampaian. Tumpang, ampun. Tentang aja kecuda. Ampun nih. daplek, tak plek. Kulauan tak ngajinin cendengat. apa. yang putin malem malem, laper tidur. Dalam <tuh> keuangan ya, temukan beliau dengar ya, saya memperlihatkan beliau saatnya di depan sampaian itu karena beliau prestasinya, maunya Allah, saya yakin beliau. dengan izinnya Allah nabrelekasinya Allah Allah ikhlas, status pekat gimana? Hmm. saya ikhlas begitu. Hmm, gitu ya iya, gitu. iya, kamu ikhlas menjalani seperti itu iya gitu. iya, baik juga kamu ikhlas sudah resikonya ya, sudah menanggung resikonya kalau begitu saya serahkan kepada Allah saja biar nanti kalau emang diberikan Allah yang terbaik yang penting jangan diru salah iya, sebenarnya jangan sampai diru sampaian ya hmm. Ya, titik saja. sama dengarkan, dengarkan. aja. Ya, Jalankan perintahnya. aja. Iya. iya, iya. iya. saya mohon maaf ya. ya. Ya, ya. tanpa serakan ke Allah Mohon maaf mengasihi bapaknya ya. Pokoknya Allah maaf mengasihi bapak yang saya hanya berserah diri. tidak ya, tahu saya. kalau Allah. Demikian tadi dialog dengan santri yang menjadi monyet, karena waktu sholat Jumat Dia asyik mancing, dipanggil sama teman-temannya karena diutus sama sekali hijau penuh panggil. Seperti ini, kita sholat Jumat, Tak bertahan. Karena beliau jadi monyet, yaitu ada di desa saja di Cirebon sana tempatnya Dikai pesan pada anak anak semuanya, pada santri dengan anak anak semuanya waktu sholat, sholat waktu itu Jumatan, kita Jumatan Dan tahti orang tua dan guru-guru kita, karena guru itu yang mengajarkan rohani yang kita ya, karena pelantara beliau anak-anakku ngerti mana yang hak, mana yang batil mana yang benar, mana salah itu asbab guru-guru kita Menurut, jangan sampai kita tidak taat sama guru sampai taat juga harus mendoakan beliau mendoakan beliau karena beliau, guru itu juga senantiasa dengan mendoakan santri-santrinya disaling mendoakan biar ada ikatan karena santri itu juga bukan hanya di dunia nanti juga sampai di akhirat ya, tidak ada ikatan fana seperti itu ada ikatan rohani ya rohani seperti itu jadi dengan pelajaran untuk anak anak-anakku jangan sampai tidak sholat jumat jantinya sholat jumat pun kalau sudah sholat jumat kalau di masjid juga jangan sampai kerame atau ngomong sendiri ini ganggu bapak-bapak yang lagi khidmat lagi kusuh ibadah jangan ya, lupa salat Jumat kita juga tenang perhatikan khotbah ya dan sampai membuat gaduh atau ramai sendiri ya mudah-mudahan generasi kita yang akan datang ini Jadi generasi yang Qurani, generasi yang Robani, generasi yang tawhid, yang kuat, generasi yang nantinya berguna bagi agama manusia Jepang, yang sajadat, mungkin yang Pemimpin-pemimpin yang tangguh, ya kuat imannya, ya cerdas, terampil, juga sehat, jasmani rohaninya menjadi apa-apa yang senantiasa dalam rahmat dan ridha-Nya Allah. Ah. Ya, Lalu, dialami dengan santri yang yang menjadi monyet itu maaf apabila ada perkurangan pilihan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.